Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat semua. Ketemu lagi di channelnya Mr. Miko. Sekarang kita ada di dapur saya. Dapurnya berantakan karena kami sering masak. Ini belum masak nasi. Tapi bukan itu yang akan kita bahas karena kita akan mereview sesuatu yang sangat enak. Apa itu? Mangut lele Maut lelenya spesial. Kenapa? Karena pertama, ini maut lelenya terkenal. Ini dari Jogja. Maut lelenya terkenal. Maut lelenya Mbah Marto. Ada gambar simbah-simbah tuh. Maut lelenya Mbah Marto. Ini cukup terkenal di Jogja. Kalian bisa dapetnya di sebuah perkampungan di belakang kampus Isi Institut Seni. Di sana di bagian belakangnya itu ada kayak rumah terkenal banget mau tele enak nah kalian bisa makan di sana atau ini gak tau ini aku juga baru tahu ini produk sepertinya produk baru mereka bisa dikemas kemudian dikirim di gitu tuh tuh pres ini bisa disimpan di dalam kulkas ini sudah cukup lama sih mungkin seminggu lah ada di kulkas terus ini hari ini diputuskan untuk kita masak, sambil di review rasanya bagaimana uh, Langsung aja deh ya Kita proses Tapi makannya nanti, makannya menunggu istri saya pulang Supaya makanan enak tidak boleh dimakan sendiri Harus berbagi Apalagi sama istri Bisa dimarah-marahin saya kalau nggak bagi Oke okay. Langsung kita proses Isinya sambal ini sepedes banget pasti ini warnanya udah kayak gini nih Sama isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ini, ini kelihatan ya Kelihatan ya wow, pedes banget ini Langsung dipanasin dipanasin aja ini cuma cukup, cukup, cukup dipanasin kan karena dari freezer kan cukup dipanasin aja udah beres Kita panasin Kita masukkan lele, kita masukkan semuanya aja karena mau dibuat hari ini. Memang hari ini mau rencana dihabiskan. Lelainya tuh sudah matang loh ya, bukan lele mentah lo ya. Lelainya sudah setengah matang, jadi cuma butuh di, cuma butuh dipanasin aja, tidak, tidak usah digoreng lagi. Sudah ada bumbunya, sudah matang, pokoknya mantap. Tapi ya. Ah. Oh, udah cukup lama sih nggak makan ini. Aku sudah tidak sabar pengen makan. Sudah tidak sabar baunya. Hmm, ini baunya. Hmm, baunya tuh khas, baunya khas. Ini beda sama lele-lele ya, apa mangut lele ya lainnya itu bau nya, baunya, baunya. sebenarnya baunya itu sudah beda memang, baunya dari mangutnya itu sudah beda dari bumbunya, dan emang ini unik gitu, loh kalian harus mencoba kalau wisata ke Jogja ya, ini salah satu kuliner yang cukup recommended buat kalian yang suka pedes, aku lupa, aku pernah makan di sana, apakah ada? Makanan lain ya, ada kayaknya Tapi yang Apa namanya Utama itu kayaknya mangkut lele yang paling terkenal Kalian coba kalau sudah Bisa ya, sudah bisa Wisata Coba ke Jogja, kemudian cari Mangkut lele Marto Di belakang kampus ISI Buat yang suka pedes Mantap ini Oke okay tampaknya sudah matang siap kita sajikan Oh. Uh. Hmm. Mangot lelenya sudah jadi. Kita ke meja makan. A few moments later. Oh, Nyonya nya udah pulang, saatnya kita melanjutkan yang tadi. Kita akan mereview lele mangot langsung ya yang mau sudah aku sudah ambil nah yang dicoba ini ini merah merah sekarang kita coba dagingnya dulu dagingnya dulu tanpa nasi kita coba dagingnya dulu ini kayaknya lelenya dia asap lele asap ini ya. lebih pedes, wah, gimana? Mantap. Hmm. Ini apa sih, di Oh, ditusuk. bener nih dia nih. Ada, ada pakai apa sih? Pinjir. Pin, eh bukan pinjir itu tusuk, tusuk did. tusuk kayu loh. Ada tusuk kayunya, biar apa lelenya nggak bengkok-bengkok. Dia tetap lurus kalau dibungkus ya. Nggak tahu ya kalau dimakan di tempat ada kayak gini apa enggak Ini mungkin kalau rekan dibungkus supaya bentuknya bagus udah kayak tusuknya nih, hmm, penus, hmm, ah, ah, aku yang cupu apa yang cumu apa ini ya? Apanya aku pakai nasi, makan nasi guys, hmm. Hmm. Hmm. kita tes kecupuan ayang cupu sudah kalah minta minum oh beres banget, serius enggak bo? Hmm. padahal sama anggota aku belum minta minum ada cupu minta minum ini baruan minyak berdagingnya hmm. Hmm. ada durinya ini di sini nih sabel pedes, pedes, ya, lelenya aja udah pedes ya. pedes ya? pernah kesana belum sih? Nah. sama Mama ya? Ya. Hmm. tapi aku lupa Cuma sekali soalnya rasa lelenya berubah enggak? enggak, kok. minum yang lebih sedikit. Ah, aku udah belum minum. nih Ah. Hmm. Bumbunya tuh beda sama masak lele lainnya, berarti emang-emangat uh, uh, lainnya tuh warnanya kuning tuh gitu. bener nggak? ini hmm. yang kita beli tuh kan kuning kuning, kuning gitu kan ini-ini, merah merahnya merah sambal kemudian daging lelenya tuh agak keras itu yang bikin ada sensasi dikikitnya tuh disitu wah tapi bedasnya ada buat yang suka sensasi pedas Ah, mantap. Ah. Hmm, mau Kalau ke Jogja jangan segan-segan ke sana. Jangan lupa lokasinya di belakang kampus Isi. Ah, nggak pedes banget sih. Cuma mau sedang selera makan, ya. Habisnya bikin nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Tapi ya harus nakar, kalau enggak, ya. Nanti sakit perut Nah, hmm. makan banget, Dede. Kalau di sana di Julia bisa ngambil langsung dari dapurnya, langsung dari dapurnya. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. bikin kangen pulang. Pingin tangan pulang Jogja. Halo ah. saja, minta minta lah. Aduh, ngobrol aman nih. Baterainya belum, thank you. Ah, makan guys. hmm wah 1 sampai 10 berapa? Bed bedesnya duduk berapa? 1 sampai 10 8 ah 8 aku 7 setengah masih bisa ada waduhpun Enaknya 7 7 sama pedesnya 8 7 setengah Enaknya sama-sama 7 -sama Masih ada segini Datang ke Jogja Aduh Sorry Cari Mamat lele Mbak Sapa tadi Mbak Manto apa Mbak, Mbak Manto kan ya? <klihat> ah. ah. Arjunnya juga terjangkau kok, gak mahal Hmm ah mantap mantap jempol loh rekomendit ya. rekomenditnya Mr. Miko buat kalian yang datang kecerjaan udah bisa liburan langsung menuju ke Mangut Lilih Mbah Manto atau Mbah Marto tadi tuh aku lupa lokasinya di daerah Bantul di belakang kamu Suci tanya, iya di sekitar situ pasti tahu enggak mungkin enggak karena itu terkenal sekali ah oke okay. sekian guys terima kasih sudah menyaksikan. ketemu lagi di video-video selanjutnya ah sorry das see you in the next time bye bye Woo.